ini gua bakal menjadi vlogger. Kita tidak main game dulu ya guys ya. Kita bakal muterin makroni anjay. eh kita bakal muterin snack-snack gaming, ada satu, dua, tiga dari ronde pertama. Kita bakal mereview review warung-warung yang sangat-sangat membagongkan, dan ya begitu, ya ya. Kita sampai ke warung pertama Warung pertama sudah anjay, selanjutnya warung kedua. di warung kedua anjay dua jadi tiga belas kasih. mantap kawan-kawan anjing. kita ke warung ketiga. klip ya guys ya warung nomor 2 eh nomor 2 nomor 3 anjir kita ke warung nomor 4 Aku nak 15 om habis semua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 lima um, um, um, tiga hmm? jadi tiga belas setengah iya okay. yeah. mm. mm. Terima kasih ibu Oke guys Kita ke warung ke 6 Kita ngejar target dulu anjing ibu Rp11.000 Terima kasih, Bu Guys, kita ke warung yang ketujuh aja. Warung keenam dan ke satu dari satu sampai enam. Selesai, sudah the... berhubung warung ketujuhnya tidak ditemukan. Anjing, jangan lupa ya, guys. Ya, terakhir kita mangan dulu Jangan lupa like, komen.